Oke ini adalah periodnya sebelumnya Karena di Lembang itu kondisinya dingin Kita bikin teh nah, Kemudian kita akan melanjutkan Jalanan ke Turun ke Bandung Yang nantinya akan ke Cibadu juga Nah ini kita ada sampai di gedung sate Kita tinggal sarapan dulu Sambil jalan-jalan Jadi kalau di gedung sate itu Sampingnya itu ada Pasar Tumpah Nah, ini pasarnya cukup rame, dan juga jajanan di sini tuh murah, guys. Terus, pakaian-pakaian, baju-baju, aksesoris. Oke guys, lagi dimana kita guys? Dimana? mana Aduh, ngapain lu ke Bandung lu? Untuk makan nasi Cik, ke Bandung gimana makan nasi kuning ya kan? Suruh bikin teh nggak mau... Nah ini peralatannya guys Alhamdulillah Jalan seadanya, makan seadanya Yang penting kita bisa jalan-jalan semuanya kita nggak mau beli guys semuanya kita itu tapi kita ngirit karena kita nggak punya duit budgetnya cuma buat pakai buat beli bensin Ada teh, tanya kemarin metik di kebunnya paman. Paman mengaku-ngaku ada susu. Kan? Karena gua emang gak kopi. Kita pakainya karimun. Karimun 2 Kemarin habis nabrak. buat budget yang pas-pasan tapi pengen jalan-jalan makan seadanya yang penting kita nyampe tujuan dan hatinya senang dan yang paling gue kesalin ketika gue beli apa sayur itu ternyata sahur udah pahit banget guys kayak hidup gue yang pahit banget hati-hati ya yang beli sayur daun pepaya di samping gedung sate itu hati-hati soalnya hati-hati kalau bisa dirasain dulu biar nggak ketipu ya. saya pikir saya enak itu kan Dama daun singkong di bu. bungkus dalamnya ada kelapanya tuh. ternyata setelah dirasain dibuka itu rasanya pahit sekali Kita lagi di uh, waduh itu ini kita caranya masak-masak. Jadi, kita dua hari udah pulang, caranya masak-masak. Dan hari ini kita mau masak nasi, tapi telat. enggak, enggak komplit airnya. Bawa seadanya ya, kalau Andal cepet Sampai pasiru